Waspadai harga emas sedang berada dalam tekanan. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tekanan.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1822.11, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1831.84. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212